Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys mojib, gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, dijauhkan dari segala mona bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin, oke guys gimana ya kesehatan teman-teman sekalian, harus dijaga ya makan makanan yang sehat jangan sembarangan makan ya apa-apa dimakan jadi utamakan yang halal dan tayiban. nah kalau kita istilahnya Memakan hal-hal yang halal dan juga toyib Maka badan kita akan menjadi toyib juga Menjadi sehat seperti itu Tapi kalau kita makannya sembarangan Makan tepung-tepungan Memang halal tapi tidak baik Makanya di dalam ayatnya disebutkan Halal dan toyibah Bukan cuma halal, tapi juga toyib agar supaya apa? Badan kita ini menjadi se sehat, oke? Nah, itu juga nasihat buat diri saya. Kadang masih sembrono, makan sembarangan, ya. <gülüyor> makan yang tidak sehat kadang, ya. Allahu Akbar, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan juga yang dilarang oleh Allah SWT, kita tinggalkan. Dengan sebaik-baiknya Pokoknya tinggalkan saja Apa yang sudah dilarang oleh Allah Taala Dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Masih banyak istilahnya perintah-perintah Ataupun anjuran-anjuran Daripada Allah dan juga baginda Nabi Muhammad SAW Yang belum kita laksanakan Eh, malahan kita sering istilahnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Nabi Muhammad wasallam. Maka daripada itu banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sehari mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari 70 sampai 100 kali bahkan lebih ya. Tergantung daripada banyaknya dosa kita. Tapi kalau dipikir-pikir Mungkin kalau orang dulu nggak begitu banyak dosanya, tapi kita sekarang di era digital, di era milenial, di era modern ini banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya. Maka tidaklah cukup kalau kita hanya beristighfar seratus kali, tapi paling tidak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sehari. Tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Oke okay guys di sini ada sebuah rekesan Daripada teman-teman sekalian Dari channel ceramah Islam Dan ini video sudah 7 tahun yang lalu Masya Allah Allahu Akbar Begitulah dahsyatnya ketika kita istilahnya nge-share, Istilahnya memberikan sebuah konten yang baik Yaitu berupa ceramah daripada usaha-usaha Sehingga apa? Sehingga kita Meskipun tujuh tahun yang lalu kita boleh mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini tahun 2015 kalau tak sila ya ah, beruntung dapat anak perempuan ceramah jom kita tengok videonya guys tapi seperti biasa silahkan siapkan kopinya dulu ya kan atau pakai headset teman-teman sekalian saya mau minum Milo dulu ya sebelum kita uh, menonton video ataupun mengaji bersama. Alhamdulillah Nah let's go Kita upload videonya guys Jadi para malaikat ini Bukan laki-laki Dan bukannya perempuan Dia tak hmm. ada jantina Dah pondang kan hmm. bukan. Dia tak ada jantina Dia nak kata pondang ni di jantina dia Nak ha, Laki bukan Puang bukan hmm. Ah Khunsa Nak Ni tak ada jantina Jenis bukan laki Jenis bukan puang eh? Dia tak ada pasangan Dan tiada makan Dan tiada minum Okay. Dan makan dah minum Manusia makan Pokok minum air pokok Makan baju pokok Ikan makan neh Binatang kambing Makan rupuk Kambing itu barang sakit Dia makan nah. Jink makan Jink Islam makan tulang Binatang yang disemleh Jink kapi makan tulang bakar Dan makan najis dan makan asam Itu jin kapi Nak. Dan tiada minum Malaikat bolehkan jenis makan minum Dan tiada ada pada mereka itu syahwat Tak ada syahwat Nak jin ada syahwat Jin nikah jin Haa ah, jin nikah Manusia nikah berkahwin Pokok berkahwin, kambing berkahwin Cara dia Tapi tak ada lah tu kodi kambing mana nak ah dak payah tu Kodi dia rasa nak ah oh dinu pun sangkai kor kak kor kak nak ah makna kalau terjemah bahasa, bahasa manusia ni wi wi ah nak gitulah ah dabi-dabi be dia tebar bunyi gitu nak ah mereka idak kawin dia neh ah dan bilangan mereka itu marakat tiada yang mengetahui dia Tak ada orang tahu Allah bilangan mana dak tahu keseluruhan Nah, dia yang kita tahu sebahagian kecil sahaja. Itu pun dengan sebab datang para nabi ajar kepada kita. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah saja yang tahu banyak mana tentera dia. Dan sekalian kitab yang diturunkan Allah pada langit dengan lapas yang baharu daripada beberapa lauf atau pada lidah malak, lidah malaikat wallahu aalam. Qala al-muallif rahimahullahu taala Wa naf'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid daraini amin ya rabal amin. Muka surat berapa? <coughs> Masalah bawah. Masalah memelihara anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan dengan baik terpuji kepada syarak. Sebagaimana ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmizi dengan katanya: An Abi Sa'idil Khudhri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan Abi Sa'id Al qudri dan nama batang tubuhnya Sa'ad bin Malik. Arab ni ingatlah kalau depan nama Abu bukan nama dia. Ingatlah. Ha, satu bapak. kuadab. Orang Arab kalau nama dia bunyi dengan Abu depan bukan nama dia lah Abu tu. Abu Sa'id maknanya ayah dia nama, anak dia nama Sa'id. Abu ni ayah. Sa'id ni anak. Abu Sa'id maknanya ayahnya si Sa'id. Nampak? Arab dipanggil gitu. Biasanya dipanggil dengan nama ayah bagi anak yang sulung. Faham tak? Oh. Anak yang sulung. Neh, macam anak dia sulung nama Said, nama dia Said. Anak sulung ni nama Said. Maka orang panggil, "Hei, Abu Said." Hei bapaknya si Said. Ha dia gitu Arab, dia bagi panggil abu. Neh. Ha, kau pun gitu juga kalau nama ummu bukan nama dia. Kalau nama Ummu Habibah Maknanya anak dia tua sekali nama Habibah Ummu Salamah Nama dia lain Berapa orang yang Ummu Salamah? Pasal anak dia tua sekali nama Salamah ha, Ingat lah tu Ibnul ni nama panggil hak terbalik pula Ibnul ni maknanya anak kepada si pulang ha, Dipanggil tak begitu? Nak? Anak bagi si pulang Anak lelaki-lelaki Ah Ni disebut nama anak Ayah disebut sebut ayah Hei ayah si Sa'id Abu Sa'id Kalau Ibnu Sa'id Dia nama Sa'id Tapi ayah dia nama Sa'id Boleh kau panggil Hei Ibnu Sa'id Mana hei anak laki-laki si Sa'id Itu kau Nak sebut nama ayah Kalau perempuan bintu nak ha, Bintu Sa'id eh hey, anak perempuan si Sa'id eh. Anak Ha, jadi kalau kata ibnu Hashim mana nama dia bukan nama lain mungkin nama dia. Kerana ibnu Hashim mana he anak si Hashim. Tak. Ah, ha, ni paham lah. Nee. ibnu Yusuf. Ha. <laughs> Siapa dia? <Ha>? Siapa? Sabu. <laughs> <laughs> Musuk kerang ah bukit itu. Ah. <laughs> Contoh. Nama batang tubuh dia Abu Sa'id ni, Sa'ad bin Malik bin Sinan, radhiyallahu anhu, orang Melayu dia buka nama tau. <laughs> Macam sini Abu Bakar kan nama dia? Abu Bakar. Tak, nah, nama dia lain, Abu Bakar tu maknanya anak dia yang sulung nama Bakar. Tapi kalau anak dia yang sulung perempuan, nak anak dia yang nama dua lelaki, ha, dia panggil hak tahap lelaki juga, hak paling tu. Tak? Katanya telah bersabda Nabi SAW siapa ada baginya tiga anak perempuan. Ha, siapa sini ada? Nabi kata mankanalahu salasu banatin. Barang siapa ada tiga orang anak perempuan Tiga berapa orang anak perempuan Empat. Empat orang. Neh. Ah. Cekgu duduk jauh enggak? Dengar tak? Atau tiga saudara perempuan. Au salasu akhawati. Tiga saudara ni tiga adik-adik perempuan. Cikgu enam anak puan Puang empat Lelaki? Lelaki dua ha. Tiga adik-beradik perempuan Atau dua anak perempuan Atau dua saudara perempuan Maka dieloknya Pergaulan mereka itu Dan takut ia akan Allah pada hukum Hukumnya hak-hak mereka itu Maka baginya syurga Kata Imam Tirmizi Hadis ini gharik Lagu mana maksudnya orang yang ada anak perempuan Dapat syurga Elok pergaulan dengan anak perempuan itu bagaimana? Nih. Sungguhnya telah lalu diterangkan dalam masa tadi Kita boleh lihat Telah dikatakan pelihara dengan secukupnya Sampai ke kebesar Yang pertama susah kita bela sampai kebesar Nah Batu orang yang dapat anak perempuan beruntung ha, Ini Islam kita Melayu ni nak anak lelaki Nak, nak anak lelaki Pasir abu lah Boleh anak puan catung muka Tuang sebut dalam Quran macam Coten aram muka Malu boleh anak puan Ada. Nak ha. Anak perempuan tengok ni Nak balasan surga ha. Mana susah kita boleh anak perempuan kita Siapa besar Dan apakala telah besar berkahwin mereka itu dan baik-baikkan ajar adabnya. Kita ajar adab. Batu anak kita kalau nak berkahwin, ajar adab dia. Eh? Ingat tu, mung kaki-kaki duduk dengan lakimu, mung, mung kena taat kepada lakimu. Tengah hujan pun lakimu gelok suruh bangun, mung bangun. Tengah malam pun suruh buat nasi goreng, teh ke apa, mung bangun buat. Sebab mung dah jadi isteri dia. Nah? Ingat kalau lakimu cakap, dah habis lagi mu jangan sapuk. Habis suamimu cakap, baru mu cakap Orang dulu alih besar Ni apa yang ingat ajar adab Kerana nak jadi suami orang Faham? Mu sekarang ni Duduk dengan aku mu bawah tapak kaki aku Mu kata Bila mu kahwin dengan suamimu Bawah tapak, tapak kaki suami Lepas tu kalau mu kata keluar mari Suami kata tak boleh pergi Keluar berdosa juga Wajib kena taat suami dulu Faham? Ha, bukan maknanya suami nak larang keluar Suruh pergi Muhammad -muh, Dab Tapi kalau bercanggah dengan perintah ibu bapa Kena dulu perintah suami Orang oh, luar hebat nak. Leni ada pesan kita gitu kan Dulu kan hak suamimu Kalau mu nak makan Bersama dengan suami Mu jangan ambil lauk dulu pada lelaki Dia pesan-orang dulu pesan dan masih lagi ada dipraktikkan Perkara ini sampai sekarang Tapi semakin sikit Tak ramah Sebagian daripada orang-orang Plata selatan Thailand Masih lagi pesan pada anak-anak Bila anak ni nak berkahwin Pesan kan anak ni Berjarjang Nak Malang nak Esok nak ngatau malam ni Tak tidur ha? Pacerah Duk kabar Tu ulok kabar gini Ngak tu Tak Gini gini gini Lagi suami Laki mu pegang laut Mu dah lejamah Besar gitu. Kita ada pesan gitu. Tok. Tok laki baru asal langang sebelah ada perayang lang bulu biru. <laughs> Tok. Tokeng tu baik tulang aku bibi. Faham? Ha. Apa peluang habis dah bukannya cicah dia. Nak. Ha. Nah. Nah, ada tak di bahasa tu? Nak, orang lelaki nak lelaki, tak tahu kala. Nak. Masih suami cakap tengok muka dia ataupun tunduk sunat. Nak. Jangan pusing belakang. Khabar meng ingat kalau suami mu cakap mu jangan pusing belakang. Kurang ajar. ni tak? Tu laki kejo oi. kita lah dia lari sebab hak milik. Oh, sape lah. Oh, sape. Tu laki orang. Makanlah. Ah, marilah yang yang dengar ni nak khabar ni dengar ni. Ha, mau mau Dia kejo juga. Masuk dapur kita masuk dapur. Dia lari bilik air kita masuk bilik air. Allah yang masuklah garbah. Barulah kita boleh cuci minyak mapu tu senang. Betul? Ha. Mana ajar adab? Ajar adab ada adab yang baik Adab bersama dengan jeran Adab dengan apa benda ni Dengan masyarakat sekampung Dalam ajar pun salah Tak apalah ajar Tak? <tuh> <tuh> Ini pesan lain lah Ingat tu <tuh> Jangan lupa ke ni mu, Laki mu kaya tu Faham tak? Ha. Nah, kabarlah ke laki mu tu Ajar pergi kalau situ ni, bawa mak tak <laughs> Jangan lupa mak ni nah? Nah. Ambil mak dulu Ayah mau salayang lah nah, Ambil mak ni, mak lama dah Nak naik kereta lakimu Sunroof tu, mak nak tubit kepala ke atas nah? <laughs> nah? Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Tidak ia meninggalkan Semayang, ajok Dan meninggalkan apa amal yang Fartukan dan berubah amal-amal yang soleh Ajok anak kita dunia, dunia agama ni, jangan lupa nak? dunia harta kerajaan perkalam dunia ni, lang akhirat nak, dua-dua nak belakang hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat nak, tapi hasanah fil akhirat ni bukan cari di akhirat, cari di dunia tu yang pelik kalau hasanah fil akhirat ni cari di alam akhirat, tak apa lah sekarang kita larau, tak apa lagi tunggu mati lagi, paket pada masya. Pakak mengaji belakang ada dunia dah Nih, jadi kita pandai bagi bahasa Kena pandai bagikan masa kita Masalah anak laki-laki itu banyak kelebihannya Bagi anak perempuan, tidak kau boleh bergabar-gabar Dengan anak laki-laki itu -laki, dah Laki-laki tak ada lebih anak laki Maka kelebihannya anak laki-laki itu pekerjaannya besar Daripada pekerjaan perempuan dengan sebab gagahnya Tak, itu lain. Masuk kelebihannya dengan sebab bila dia besar pulangan kepada kita membantu ibu bapa yang telah huzuh Itu kelebihan anak lelaki Anak puan dah boleh lelaki dah tak boleh dah Dah cara dah ke muayah dan dia pun dah wajib Anak perempuan ni beri semua manafakar ibu bapa yang huzuh Yang wajib anak lelaki-lelaki kerana orang perempuan tak wajib bekerja ingatlah kan? kalau ibu bapa miskin papa apa kedana Anak lelaki-lelaki yang wajib Menolong sampai lepas daripada hak kemiskinan Anak perempuan hanya sunat sahaja Kerana mencari nafkah adalah tugas para laki-laki Sebab itu anak laki-laki kelebihannya di masa besar Iaitu pulangan yang baik biasanya merengankan ibu bapa dan anak perempuan kelebihannya susah ibu bapak nak beli rohok, suruh pakai jibak dak pakai jilbab, suruh pakai kainnya bahang seluar ketat. Dak ah macam-macam. Dikati nak gitu syang jumpa dengan jatang. Susahnya kita. Kang mai kabar anak anakmu jumpa patal gri, mok kita. Ohok sungguh. Dak kepayahan kita didik mereka itu, asuh juga biar jadi anak yang berguna, selamat daripada melakukan maksiat. Ah tu kepayahan itulah Tuhan kata falahul jannah, balasan syurga. Eh? Jadi anak perempuan lebih daripada lelaki nampaknya eh? Susah kita jaga dia Ikut juga hukum syarak balasan syurga Tapi anak lelaki-lelaki bagi kita, kepada kita Iaitu kesenangan, kemewahan Kerenganan hidup di dalam dunia Anak lelaki-lelaki itu bermelihara dan anak perempuan kena pelihara Dia gitu. begitu eh? Kerana perempuan di jenis bukan jaga orang, orang jaga dia Allah buat orang perempuan ni jenis kena jaga Batu anak lelaki kita tu big boleh tahan kira kalau anak perempuan tu dah leh tahan kira dah. Neh, jagalah anak perempuan jangan sampai tu big ngata raw. Learning tidak ada nilai dah budak-budak perempuan. Muak ayah tak ada muka sikit pun. Dah orang boleh mari ambil pula, mari mari atok. Dah muak pula tolong sibuk. Dah, ha, nak puan nak cakap dengan anak puan kita muak akak. Hello. Ah, ani. Dia? Oh, siapa ni? Kawan dia lah. Ni, buat perempuan eh, buat perempuan eh Ha, oh, galak mak Gak kata lepuk ngepayang budu kepala Boleh <laughs> Mana boleh nak bercakap-cakap gitu tak boleh Kita orang Islam kan? Tak? Haa Nikah dulu baru cakap Empat hari empat malam Tak? Haa Allahumma sallallahu ala wa sallam, Muhammad. dan selesai videonya guys dan itulah tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan apabila kita mempunyai dua anak perempuan ataupun dua saudara perempuan atau bisa dikatakan tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan maka di situ kita akan mendapatkan syurga karena kenapa? karena susah payahnya mendidik dan juga istilahnya merawat anak-anak perempuan ini karena kenapa? Susah sangat kalau kita istilahnya kita tengok ya kan anak perempuan ini susah untuk diatur dan lain sebagainya Karena usaha itu tadi cakap bahwasannya perempuan ini bukan untuk istilahnya memelihara Akan tetapi untuk dipelihara maksudnya adalah macam istilahnya dia akan menjadi istri ya kan Sehingga suaminya lah yang merawat perempuan tadi beda halnya dengan laki-laki yang merawat Nah maka daripada itu dengan susah payahnya itu mendidik dan juga mengayomi istilahnya Dan juga memberikan apa namanya pengertian dan juga pendidikan agamanya seperti itu. Maka di susah payahnya itulah balasan yang Allah berikan kepada kita adalah syurga Allahu Akbar. Masya Allah semoga ya teman-teman semua yang punya anak perempuan. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan surga dan kita tentunya dengan kita istilahnya melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendidiknya, mengajarkan agama mengajarkan sholat, menutup aurat dan juga istilahnya mengajarkan taat kepada suaminya apabila seorang perempuan itu taat kepada suami, maka insya Allah orang tuanya juga akan mendapatkan kebaikan, yaitu balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak dengarkan istilahnya, kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga seorang perempuan yang istilahnya ketika orang tuanya meninggal dunia karena suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah sampai suaminya pulang maka meskipun demikian ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan surga kepada kedua orang tuanya karena kenapa telah berhasil mendidik anak patuh dan taat kepada suaminya pasti teman-teman sudah banyak mendengar hal itu oke okay, terima kasih teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah nonton teman-teman yang sudah share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan keluasan rezeki dan juga keberkahan rezeki di dunia akhirah semoga kita juga kelak dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya pemilik untuk diri. apabila ada kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs>